Ini pematur ya, Pak ya. Tahu gimana? Pematur. Oh, kecil sekali loh. <laughs> Ini kayak Teman-teman, nah, di sini di Jayapati Farm ada kambing yang jatuh dari keledak. Ini keledak atas, terus ini lantai dasar. Itu ada yang jatuh satu, teriak-teriak mencari induknya. Siap, ayo kita naik kan? Nah. <laughs> Aduh! Nah. Nah. Ya lari-lari di sebelah sana wah masuk oh nggak bisa oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di Jayabadi Farm hari ini ada kambing yang prematur ini mau nyusuwi. untuk itu ayo kita lihat sekitar kameranya cak cet Ini umur umur berapa hari ini, Pak? Seminggu. Seminggu. Kecil sekali. Oh, kecil ini. Dote. Dote enggak kebesaran, Pak? Iya. Ya. Tambunan sisinya ngene iki semacamnya cuma ada kualahan <Sukain> kalau ada sitoknya siap wah ini ngedot hmm. ini lahirnya seberapa kecil sekali pak lebih kecil dari ini atau masih segini kecil lagi, kecil lagi. ya ini kambing usia seminggu lahirnya prematur ya pak ya ya ini susunya kayak hijau gitu ya atau gimana enggak pak? Ya, emang Agak ini satu dot dah habis pak? enggak habis nggak habis hmm. Ntar udah lagi, lagi gitu. kalau udah habis buang ini sampai sore itu kan sampai jam malam jam lah Sebul, habis itu kalau nggak apes buang besok kati baru lagi paginya nyam nyam nyam nyam nyam kita kita kita kita kita kita ini pakai susu merek apa ini pak kambing kita tahu mereknya mana tahu pakai susu kambing nggak patik patik polos polos hijau ini apa bahannya rumput <tuh tuh> Banyak dari ya, dari satu uh, ini lo teman-teman, kecil sekali. Yang warnanya putih ada. Agak... Sampun. <tuh> ya, siap. <tuh> kambing yang jatuh tadi, kita naikkan. nih telingane kecil nah, kita belikan susu formu, susu sapi pak mau <gulis> <tuk> hahaha aku oh Niki hmm. tapi ini cepet <tuk> susu sapi oh, ya. ternak sapi tumbas itu tonggong